kalau melalui lagu, banyak sekali. Kalau di Indonesia ada Bang Haji Roma Irama, ya, teman-teman sekalian sudah kenal. Mungkin ya, banyak sekali karya-karyanya yang bernuansa dakwah seperti itu, bernyanyi sambil berdakwah, ya kan? Nah, di situ memang Masya Allah, ya kan? Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang disampaikan seperti itu hingga waktu saya itu. Usia sekitar 7 tahun Ya 10 tahunan itu Di kampung saya itu Semarak sekali dengan Haji Roma Irama Dengan apa namanya ya Dakwahnya Banyak orang yang faham Tentang agama setelah itu Ya kan ah, Masya Allah Dan saya nak dengar Daripada Ustaz Badrisha Apakah di Malaysia juga seperti itu guys Jom kita tengok videonya Let's go Oke okay, guys Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya Tazkira Ustaz Ya kita ngaji bareng Saya diminta menyampaikan satu tajuk Boko-boko ada manfaatnya Yang itu Salat berjamaah penyatu rumah Hadirin-hadirat sekalian Hari ini Masyarakat kita dilanda oleh Empasat ombak Perhubatan kuasa yang Tidak berkesudahan, Yang kelihatannya semakin meretakkan perpaduan Okay. Kita berdoa barang dijauhkan rakyat kita Dari menghadapi nasib benang habis Kain tak jadi Jarum patah baju pun tak siap Sebab itu orang tua-tua kita banyak memberikan nasihat Kerana kita menyaksikan dalam sejarah Jatuh bangunnya sebuah bangsa itu Kerana pergaduhan sesama sendiri Betul. Lalu dalam hal bersiasat mereka berpesan pertama wahai anak cucu pantang siasah yang tidak senono cabar mencabar mencari musuh ke dalam bertikai keluar bergaduh nanti rakyat sengsara negeri runtuh Kedua, pantang siasah menundukkan nafsu bergebu kuasa palu memalu tamakkan harta tak ingat malu negeri rosak banyaklah seru Ketiga pantang siasat memecah belah Menganggung domba umat manusia Baik sekaum, sesama bangsa Maupun antara keluarga dan warga Maka dalam menghadapi keretakan ini Kita sebagai orang masjid Mesti mainkan peranan Sebab berdasarkan sejarah dulu Masjid dan para ulama telah memainkan peranan untuk menyatukan kembali keretakan sesama hubungan orang Islam. Saya percaya di sini majoritinya ramai jauh, betul? Tuan-tuan sekalian, mari kita bercerita sejarah. Sekitar abad ke-15, ketika kerajaan Majapahit semakin merosot. Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan hindu Buddha terakhir yang memuasai Nusantara. Ketika dia semakin merosot, kebanyakan wilayah jajahan Majapahit saling bergaduh dan berperang kerana mereka nak melepaskan diri daripada kekuasaan Majabahit. Hmm. Maka tak kala itu, persengketaan sesama sendiri sangat kerap berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam hal yang kecil, sehingga timbul satu kata-kata ketika itu keriwikan dan diperojokkan Apabila dari hal, hal yang sepelek menjadi gede Benda yang kecil menjadi besar Pertengkaran di kalangan anak-anak Yang mungkin sedang bermain Tapi merebak menjadi perkahian antara keluarga Pecahnya begitu teruk Hingga munculnya istilah-istilah Seperti benar sepisan Allah sepisan Tak peduli lagi adik-beradik Kalau sekali buat salah Seumur hidup dihukum bersalah Walaupun ketika itu adik-beradik Bila berlaku pemusuhan Tak ada maaf lagi Ibarat kata mereka Dari godong orang pak ngapet Dari banyu orang pak nyibuk. Zaman itu kalau jadi daun Tak ada yang sudi nak memetik Kalau jadi air Tak ada orang sudi mengambil. Walau sedikit, Begitu berat sekali Perpecahan Maka dalam suasana itu muncullah Kesultanan gemak Kerajaan Demak ini kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Raden Fatah yang mendapat sokongan kuat daripada Wali Songo. Raden Fatah ini anak murid kepada Sunan Ampel. Dia sejarah ini, tak ada di sejarahnya untuk diadik jadi semangatnya Syekh Ibrahim Samarkondi di sejarah. Syekh Ibrahim Samarkondi dia datang dari Ciampar, Ciampar di Vietnam Selatan. Dia bawa dua orang anaknya datang ke tanah jauh. Seorang nama Ali Mutato, seorang nama Ali Rahmat. Siapa pergi ke jauh sehingga di Tuban. Tuban ni di desa bersih Arjo, kecamatan Palang. Jadi meninggal di sana. Anak-anaknya Ali Mutato dan Ali Rahmat pindah hidup di Majapahit. Dulu dilantik jadi orang besar. Pertama dilantik jadi raja pendita ataupun menteri agama di Gresik, seorang hmm. lagi dari Imam Besar di Surabaya, atau Surabaya, yang jadi Imam Besar itu namanya Radin Rahmat ataupun Sunan Ampel. Sunan Ampel ini dia melahirkan Sunan Bonang, Sunan Rajab, dan Putri-putri, dan dia yang melahirkan anak-anak murid seperti Sunan Giri, Raden Fatah yang akhirnya membentuk. Satu institusi namanya Wali Songa Jadi Wali Songa dibentuk 30 tahun Selepas uh, kedatangan Sunan Ampel Allah. Jadi Kerajaan Demak ketika itu Sudah mula berjaya melebarkan kekuasaan Mereka berjaya menguasai daerah-daerah Jawa yang lain Seperti Sunda Kelapa dari Perjajaran Dan sekaligus dia berjaya menghalau tentera-tentera asing Yang ada di sana tahun 1927 mereka meluaskan kuasa ketuban Mereka pergi ke Mediun Mediun 1529 dah dapat Dipegang oleh kerajaan Demak Kemudian mereka dapat Surabaya dan Pasuruan Itu 1527 Malang juga jatuh di bawah kerajaan Demak Ke 1545 Belambangan, kerajaan Ujung Timur, Pulau Jawa Itu semua jatuh di bawah Kerajaan Demak Maka bila dapat dah disatukan Jadi sebuah kekuatan maka wali semua telah buat beberapa perancangan untuk nak satukan. Sebab masa itu perpecahan begitu teruk sekali. Pertama yang dia buat strateginya adalah menerusi makanan. Makanan. Sebab itu saya fikir dalam konteks masyarakat kita, kendui kena buat hari-hari lah. Mungkin dia buat tak sekejap. buat tu. yang menang tu buatlah kendui hari-hari. Demam lah yang berhormat tu. gaya. Eh. Kelui buat makan Serkoh Dulu oleh Zomong dia buat makanan Dan makanan pula khusus Mungkin tuan-tuan pernah dengar Yang saya syarahkan ada orang keluar dalam WhatsApp macam-macam Ketupat itu asalnya daripada Sunan Kali Jogoh Nama asalnya kiblat Papad Lima Panjir, empat arah mata angin Satu pusat, menuju Busti Allah hmm. Dibuat daripada janur. Janur ini Bahasa Arab yang dijauhkan Janur itu kau apa tapi janur ja anur dalam kata perkataan ah tenang ya okey. dianyam, dianyam ni sebagai simbol dosa bersilang-silang. Kemudian direbus dan siap dipotong dua dalamnya putih. Artinya Melalui ramadhan kita ibadah nanti satu Syawal dosa bersih seperti bentuk kita ni. Masya-Allah. Ah, Betul kan rebus masak ni pakai santan. Kalau bahasa Jawa Santan ni santan Dia ada penggunaan pangapunten Pangapunten itu maknanya mohon maaf Ni ada adik mungkin tak pernah tradisi lama orang Jawa Dia panggil sungkem atau sungkem sungkem, sungkem. sungkem atau sungkem Saya ingat generasi yang 40 ke bawah pun dah tak merasa tradisi ini. Yaitu kita bila lebaran hari raya Bersalam dengan mak bapak Salam ada tradisi dia Bukan main cium saja Bukan mencium kan, amat raya dan amat batin dapat duit raya, no, dulu ada budaya, dulu mak bapak nongkrong, dulu atas sofa, anak semua duduk macam ni, datang bersalam dengan mak, jalan pakai lutut, saya lutut, tercek-cek stoket melakang, ramai-ramai, dulu sampai dekat mak atau bapak, kita bersalam guys saya aja saya aja yang setelahnya di Jawa gitu guys ya saya nggak begitu faham dengan yang disampaikan oleh Ustadz Badilisya Allahuddin ya Tentang bahasa Jawanya Jadi bahasa-bahasa Jawa yang halus guys Kayak kekeratonan seperti itu Beda halnya dengan kita yang Jawanya itu Jawa pasaran gitu kan Jawa-Jawa yang istilahnya kayak komunikasi setiap hari Yang biasa, yang kasar seperti itu Kalau yang disampaikan Ustadz Badlishah ini Jawanya Jawa kromo bisa dikatakan seperti itu Atau Jawa yang memang menghalus guys ya Allahuakbar Sahar sukses melampaui tasang indonesia Banyak-banyak doanya Panjang macam macam mantra Dulu Tapi sekarang kita tak ada lah Kita dah shortcut Hari raya salam sajalah Raya man raya manjar latin Benar-benar eh, dia, dia proses peminta ampun Itu kait dengan Dengan ketupat itu tadi Kemudian Sunan Kali Jogor dulu Lepas ketupat tu dibikin dia akan agihkan pula ketupat itu kepada masyarakat sekitar, dia agihkan ke rumah-rumah orang kampung dan diselitkan dengan satu kata-kata ya. monggo kulo asurinampi ketupat kelam santen sejauh lepat nyowon pangapunten. Ya. Terimalah ketupat sayur santan, Moga kesalahan dimaafkan. Ini budaya yang dibawa oleh wali-wali somo supaya masyarakat jadi oleh sebab itu baik. Masuk begitu teruk. Kalau kita rasa sekarang pun benar teruk, dulu lagi teruk. Sebab itu makanan adalah proses dakwah yang sangat mustahab. itu Nabi bila mula-mula hijrah, yang pertama diucapkan dalam ucapan dasar Nabi belum sempat turun jalan unta Nabi pesan ya ayuhanas afsyus salam wa aqtu atam. Yang pertama kata dia sampaikan salam, yang kedua buatlah pelindung. pagi makan. betul. kita malam nih nasi ambeng. jawabnya. oh, sedap tuh. <laughs> ada juga. ada ada, ada nasi ambeng. nasi ambeng itu orang Jawa Tengah dulu bawa. itu simbol perpaduan. Hmm. simbol perpaduan. jadi nasi ambeng itu orang Jawa Tengah yang bawa kata Ustadz Badli Alauddin. Masya Allah ini sejarah juga guys. sejarah daripada nasi ambeng ya. Bagaian. Dalam satu lulang ada mie goreng Ada ayam masak ungkep Ada siunding ada ikan masin Ada sambal goreng Sambal goreng campur toge, campur tahu Campur kentang goreng, digoreng bersama pun Ada kacang tanah Kalau di jauh itu Yang ori itu dihidangkan dengan peyek Atau porong yeah. peyek Kalau makan dalam talam Itu panggil nasi ambeng Kalau makan dibungkus, buat balik sorang Itu dipanggil berkat Berkat saya dulu selalu cerama maulid di kampung ramai yang majoriti masyarakat jauh. Saya tak faham sangat berkat ni apa. Jadi, bila dihidang, kita bantai sampai licin. <laughs> Semua panah. Rupanya, dia touching saja. Dia akan tekan sikit. So... Ya, yeah, dibungkus. Kalau pergi ladang, bon Kalau majlis maulid, berkat. Maka, di situ sudah menampakkan kita akan sesama kita ni bersatu ke <coughs> Masya Allah. Sama juga wali Somo dulu. Mereka jalankan proses penyatuan balik Ummah yang bergaduh teruk ketika itu melalui proses tarbihah dan dakwah yang sangat kreatif. Mereka tidak buat ceramah macam kita. Ceramah ni yang datang datanglah, yang tak datang tak datanglah. Betul. Tapi mereka buat melalui hiburan misalnya. Mereka ajak masyarakat berkumpul. Tapi bukan syarahan, berhibur. Wayang kulit, ada banyak tembang jauh, tembang mojopat, tembang tengahan. Itu banyak dicipta. Sunan Giri ketika itu, dia cipta jamuran, coblak-coblak suing, gula macam-macam. Sunan Kalijogo Joko, dia, dia mis dalam wayang kulit yang begitu handal. Dan dalang itu pun, daripada bahasa Arab, dalam. Mana orang yang menunjuk jalan. Dalam. Banyak ada cerita gundul-gundul pacul itu untuk menyatukan bagi orang-orang yang jauh ketika itu Masya Allah Gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyongi-nyongi wa kul-kul kelelengan Bungimplang kul -kul seganeda desa latar Bayangkan, jauh, jauh, bukan jauh Oh jauh. <laughs> jauh kalau tak kena laku ini, gunti jadi jauh <laughs> Oh. iya bener, bener, bener, masa kaya tahu. gitu selanjutnya kami Joko dibuat satu lagi lagu yang ini populer kan lagu ini. Lir Ilir namanya Lir Ilir, Lir Ilir Tandurir sumi lir Tak ijo, royo-royo Tak segut teman ten anyar Tak segut teman ten anyar tapi sekarang udah-udah tak pis lagu itu kan Ya Taibah ya, ya Taibah Itu lagu Jawa Bukan lagu alam itu <laughs> <laughs> Itu suatu Joko yang cerita Dia Benda. nak bangkitkan semangat orang Jawa Jangan malas Lir ilir, Bangunlah Bangunlah Dia bagi semangat Tanaman dah bersemi Menghijau Bagaikan pengantin baru Dia nak semangatkan orang ketika itu Sudahlah bergaduhnya parti sedang menjadi, Jom kita turun ke surje. Ulama, ulama, peranan masjid, pesantren. Allahu Akbar. Dengan bonang, kekarang lagu ini Putra Sunan Ampel. Dia buat lagu Sunan Bonang, ini namanya diambil sebab dia pemain alat bonang yang begitu handal. Bonang ni ada tengah tetap panggil kromong antara 12 gong kecil dalam permainan gamelan. Dia seorang pekerja yang sangat hebat sekali, perkusi ya. Berdosa, dia satu lagu untuk mendidik masyarakat yang bergaduh itu dengan tombo hatinya. Terkenal, lagu tombo ati ya. Terkenal Tombo hati, iku limau. Perkara Kaping pisan pingsan mau lan maknane Kaping lane, kau pingsan dong Kaping wangi wangi. Kau Kaping papat puluh utang kang luwe, Kaping limo jikir kang suwe Salah sahe Sapa bisa ngelakoni Mugi-mugi gusti -mugi Allah Nyempatani Itu sungguh gona Diada obat hati ada lima perkahannya yang, yang pertama baca Quran dan maknanya Yang kedua Masya. syarat malam dirikanlah yang ketiga, ketiga berkumpullah berkumpul dengan orang soleh Yang keempat, keempat, berbanyaklah berpuasa Yang kelima, zikir maram berpanjanglah Salah satunya, kucur. siapa bisa menjalani Moga-moga, kusti Allah, Allah mencukupi Allah Panjanglah kalau kita nak ceritakan Maka melihat kepada sejarah ini Kita sebagai golongan agamawan Kita yang menguruskan masjid Kita mesti tampil Membawa agenda Kukuhkan kembali tautan Sesama orang Islam Yang pecah sekarang ini Kita kena tampil Jangan kita pula jadi tukang bakar Kita lah yang tampilnya Yang membakar tu biarkah lah netizen Dengan dunia netizen mereka Kita orang masjid Mesti ajak orang jadi baik Itu peranan kita gitu. Ini sih. peranan agamawan daripada dulu lagi Masyaallah. Allahumma salli ala salli Muhammad. Guys, banyak sekali yang disampaikan oleh Ustadz Badri Syah Alauddin ya. Ulama dulu serbakan dakwah melalui lagu. Ternyata yang dikutip oleh Ustadz Badri Syah Alauddin adalah, ya kan, sejarah daripada Wali Songo, guys. Dimana Wali Songo ini memberikan nuansa baru kepada kita semua, eh ya kan dengan lagu-lagu gamelan dan lain sebagainya dan juga dakwahnya itu melalui rangkaian-rangkaian kata yang indah seperti itu, guys ya. Untuk menghindari dari perpecah belahan masa-masa dulu ya di era-era awali songo berdakwah itu masyarakat semua pecah belah guys seperti itu guys Allah wa dan, dan kita sekarang kata Ustadz Badrul Syaalaudin ini kena ya Ya, menghidupkan kembali, ya kan? Menghidupkan kembali nuansa ini agar supaya menyatukan umat manusia, ya, sesama agama, ya kan? Seperti itu untuk apa? Untuk bersatu kembali, untuk memakmurkan masjid, untuk istilahnya mengeratkan tali seratus ya kan? Nah, seperti itu, guys. Masya Allah, Ustadz Badlishah Alauddin. Sangat-sangat fasih sekali, guys, dalam berbahasa Jawa. Dan juga, masya Allah, lagu-lagu Jawa banyak sekali yang hafal beliau. Dan uh, dikutip juga bahwasannya sejarah daripada Wali Songo dari Campa, ya, lalu ke Surabaya menjadi Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan lain sebagainya. Allahu akbar. Itu salah satu sejarah yang kita ketahui di Jawa, ya, seperti itu, guys. Dan masya Allah, Ustadz Badri Lisha ini. Mungkin ya, mungkin kita malu sedikit kepada Ustadz Badlishah Karena kadang orang Jawa sendiri tidak mengetahui sejarahnya Akan tetapi orang luar mempelajari sejarah kita Allahu Akbar Oke mungkin itu saja video kali ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Buat teman-teman semua ke Tazkira Ustadz dan juga channel saya ini Terima kasih, semoga bermanfaat Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Semua yang benar dari Allah dan yang salah karena kebodohan saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh